pejejaran pucuk membeli astilah kami ini laki keresin buli kan berdua macam-macam. ini fakta lah, laki yang saling tuh tu kebanyakannya karena nafsu aja cilek. kejuuran. pun babi ini karena ada bahagia iya ya, am. jadi berhenti memandang mencari tahu begini itu bersaling koh kak hmm. tapi cari tahu ngapa? bahagia kak ada kayak lo kocel. Ya, am biarnya bahagia, akhirnya bisa saling kuha, temannya hmm. bahagia, kado bisa saling kupang. ini lah laki ini nafsu tupang cilai, makanya kamu nih cender. ini kesenang, anu nama mucut pegjawa ini ya kita makan lauk iwa kaki kado sin bulikan ini awor awornang makanin pelakor itu ha makanin nang kanak-kanak kakak nakan nah. ya. sampuh tuh ha. tapi ini ya, kado bahagia menjadi bisa kuha berjalan lakian karena nafsu. Baru muar bener laki nih mau urusi bini saya kong nih aja kaya kawah anak bini banyak bilang liwar bilang langka angkuhan loh kecil. Ya am. Jangan, makanya udah gara-gara kan, laki aja kalau bilang kami tatak nolak pangkapik kapek. <tik> Ada sih kayak di rumah nih barangnya gumbili di putik pucoknya. Ya Allah ya Abi siapa nih tuh? Ayy. Ya Allah. Ana Cilai. Ya e, nih? <laughs> 12 aku jilai, sudah dicilai. Allah ya Rabbi. ini. Aduh ini alah ya Saki lah ya kan, ya? laki apa bis napa jadi mandang ulun tadi kemana mana sakit cila. Laki di sini Ditingang ulun sakit, sakit. kan di Jeble, ayuh, sakit banget ya allah sakit parah sial aduh tuhan ulun ya allah sakit aku sakit